Inilah 9 daftar fintech legal OJK 2022, recommended jadi opsi penyelesaian keuangan Anda. Apa itu fintech? Fintech tergolong suatu abreviasi dari istilah financial technology. Fintech merupakan suatu inovasi di bidang teknologi keuangan, yang dihadirkan dengan tujuan untuk menolong dalam pemaksimalan teknologi keuangan biar sanggup mempermudah, mempertajam, dan mempercepat beragam faktor pelayanan keuangan terhadap penduduk secara luas. Di Indonesia fintech ini berlangsung di bawah naungan OJK Otoritas Jasa Keuangan. Fintech OJK atau yang berlangsung di bawah koridor Otoritas Jasa Keuangan diartikan bahwa produk layanan yang diberikan sangatlah legal. Berikut daftar fintech legal OJK 2022 yang sungguh pantas menjadi penyelesaian keuangan Anda. Daftar fintech legal OJK 2022 di Indonesia 1. PayFest. PayFest merupakan layanan keuangan dan PPOB Nusantara yang berbasis keagenan. PayFest dikeluarkan PT PayFest Teknologi Nusantara yang diciptakan pertama kalinya, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dan distributor, dalam melaksanakan beragam acara pembayaran baik secara online atau digital payment. Layanan yang diberikan oleh PayFest pun beragam mulai dari menolong, melaksanakan acara perdagangan data, pulsa dan pasca bayar, pembayaran internet dan TV, pembayaran beragam tagihan PDAM, PLN, Telkom, Multifinance, Voucher Game dan masih banyak lagi. Tentu fintech Indonesia legal ini akan senantiasa memamerkan layanan terbaik setiap waktu, terhadap pengguna dan jaringan keagenannya. 2. Investri dan Investri Syariah Investri diresmikan pertama kalinya pada bulan Oktober tahun 2015 oleh PT Investri Radika Jaya dan merupakan suatu perusahaan rintisan teknologi finansial yang bergerak di bidang peer-to-peer -peer lending. Investri mempunyai jaringan layanan keuangan konvensional dan syariah sekaligus. Untuk produk fintech syariah dari Investri memamerkan layanan pembiayaan dalam menolong UMKM di Indonesia, lewat metode yang diberi nama invoice financing, buyar financing dan juga metode working capital temlon yang diperlukan sanggup menunjang dan menolong kenaikan ekonomi UMKM di Indonesia jauh lebih baik ke depannya. 3. Bibit Jika Anda terpikat untuk mulai mengerjakan investasi reksadana untuk kepentingan keuangan jangka panjang Anda, mempergunakan bibit selaku opsi fintech investasi andalan sungguh dianjurkan. Aplikasi investasi yang diterbitkan oleh PT. Bibit Tumbuh Bersama. Ini bisa digunakan siapa saja untuk melangkah dalam mencari ilmu menginvestasikan modalnya yang sungguh rendah bahkan mulai Rp10.000. Anda pastinya akan mendapatkan instrumen investasi reksadana yang beragam menyerupai investasi reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pasar duit hingga dengan reksadana syariah yang sesuai digunakan atau menjadi opsi investasi berbasis syariah. Bibit menawarkan banyak sekali macam opsi investasi yang dapat diubah sesuaikan dengan kebutuhan. Juga tersedia fitur fintech yang dipahami selaku robo-advisor, di mana fitur ini bisa memamerkan rekomendasi dari teladan investasi menurut level resiko, penghasilan serta sekaligus berhubungan dengan tujuan investasi jangka panjang. 4. IPOT Jika sudah mulai mempunyai dana lebih, Anda bisa menjajal Indo fintech untuk memudahkan transaksi investasi saham secara online yakni IPOT. IPOT merupakan kepemilikan dari PT Indo Premier Sekuritas yang sudah pasti menjadi suatu layanan investasi legal di bawah naungan OJK. Di dalamnya terdapat suatu fitur robot trading yang sanggup dimanfaatkan untuk mengerjakan segala jenis kode pembelian, dan ataupun transaksi pemasaran saham dengan harga terbaik sesuai rencana pengguna. IPOT juga menjadi penyelesaian terbaik atas investasi jangka panjang yang dapat dimanfaatkan. Kini memang di Indonesia sudah semakin marak aplikasi investasi. Tetapi tidak semua terdaftar di OJK, apalagi untuk investasi trading. Salah satunya ada Fintech FX yang merupakan aplikasi investasi yang tidak disarankan digunakan, sebab bersifat ilegal dan sistemnya memakai bagan ponzi yang tentu mempunyai potensi merugikan pengguna. Bagi Anda yang belum paham, bagan ponzi merupakan bagan dalam dunia MLM, yang mengacu pada prinsip penggandaan pemasaran pribadi dalam versi sirkulasi statis atau mempergunakan dana member-to-member member dengan acara transaksi, yang ditangani sangatlah tersembunyi. Investasi pada suatu layanan dengan bagan menyerupai ini mesti berhati-hati, sebab merupakan fintech ilegal yang sungguh tidak disarankan di Indonesia. 5. BCS Best Mobile Masih ada aplikasi investasi lain yang sudah pasti legal yang juga cocok dimanfaatkan. Melalui BCS Best Mobile anda bisa melaksanakan transaksi Bursa Efek Indonesia dengan fitur Quick Order yang sungguh user-friendly. Aplikasi ini dikeluarkan oleh bank swasta resmi yakni BCA Sekuritas. Namun bagi pengguna BCA Sekuritas, deposit permulaan yang mesti dimiliki untuk mulai investasi, cukup tinggi yakni mulai dari 3 juta rupiah. 6. Dana Bijak Tak cuma hadir dalam versi aplikasi investasi dan pembayaran yang memudahkan pengguna. Fintech Indonesia juga hadir dalam versi aplikasi sumbangan online, yang memudahkan pengguna meminjam duit tanpa perlu agunan dan tanpa repot ke bank dengan metode pencairan dana, yang sungguh gampang dan cepat. Memanfaatkan sumbangan secara online ini, Anda bisa mengajukan dana sumbangan hingga 3 juta rupiah, dan mempergunakan pengembalian tenor dalam kurun waktu 30 hari. Mengenai nominal pinjaman, Anda bisa memilihnya sendiri sesuai dengan keperluan. Dan Anda pun bisa mengajukan banyak sekali macam sumbangan di mana saja dan sudah pasti kapan saja. Nantinya sesudah sumbangan yang diajukan disetujui, maka sumbangan akan ditransfer ke bank secara langsung. Namun untuk mendapat kontrak pinjaman, Anda mesti menyanggupi beberapa patokan yakni berusia minimal 21 tahun, dan mempunyai penghasilan minimal Rp1,6 juta rupiah per bulan. 7. Cicil, jika dana bijak bisa digunakan oleh penduduk umum, maka Cicil merupakan aplikasi sumbangan online, yang memamerkan akomodasi peminjaman bagi mahasiswa untuk keperluan sekolah atau kuliah. Mahasiswa bisa meminjam dana untuk keperluan berbelanja buku, bayar UKT, dan sebagainya. Persyaratan yang diberikan tidak terlampau banyak sebenarnya, mengingat mahasiswa juga merupakan pengguna aplikasi yang belum mapan. Hanya saja tetap tidak semua mahasiswa yang mau diberikan dana sumbangan, melainkan cuma mahasiswa yang menyanggupi syarat saja. 8. Indodana Indodana menjadi suatu perusahaan digital yang memamerkan layanan sumbangan sejak tahun 2017 dan sudah resmi mendapat izin dari OJK, setahun setelahnya yakni di tahun 2018. Fasilitas sumbangan yang dapat ditentukan kondusif dan terpercaya tentu diberikan oleh Indodana. Proses pengajuan sumbangan lewat Indodana sangatlah gampang, sebab bisa ditangani tanpa terlampau banyak patokan lewat aplikasi mobile. Dana sumbangan yang sungguh beragam yakni mulai dari 500.000 hingga dengan kisaran 8 juta rupiah diberikan dengan tenor waktu, mulai dari 1 bulan hingga dengan 6 bulan. Anda bisa memutuskan dana sumbangan berapapun, dan dengan tenor sesuai kesanggupan Anda dan pihak Indodana akan melaksanakan analisa. Jika pengajuan sumbangan Anda disetujui, dana sumbangan pribadi akan masuk ke rekening yang Anda daftarkan. 9. Asetku. Asetku merupakan suatu fintech dengan rancangan layanan P2P lending yang berada di bawah naungan Pit Akulaku Finance. Capricornus Asetku merupakan fintech P2P lending yang tata laksananya satu atap dengan Akulaku. Anda bisa mendaftar selaku pemberi sumbangan atau peminjam dana. Untuk meminjam dana, Sumbangan yang dapat ditemukan dari asetku mulai dari Rp 500.000 hingga dengan 3 juta rupiah dengan tenor optimal 30 hari. Itulah daftar fintech legal OJK 2022 yang sungguh recommended menjadi opsi fintech jangka panjang Anda. Anda bisa menggunakannya sesuai dengan koridor faedah, dan tujuan masing-masing. Tetapkan jangan hingga salah pilih.